Alhamdulillah, titik salam, oke okay. Oke okay. Ini siapa? Itu oke okay. Bang oke okay. Habis ini ada yang ngumpulnya banyak ya, lu Gak punya duit Gimana dong, sarangan jantung tadi sama sesak nafas apinya. Anda perlu bapak Arif digantar Iya, cantik kalian gak apa-apa emang sering dilupain sih enggak masalahnya akunnya bang oki okay, itu banyak. iPhone hmm. berapa emang kok bisa? iPhone aku pakai iPhone 6s. <laughs> HPnya minder soalnya galerinya cantik-cantik. <laughs> gak bawang banget. Yang follow kan cuman ini. Ya udah aku gak bakalan lupa sama Bang Oke okay, Karena Bang Oke okay kan baik hati dan tidak sempat Lanjut menabung cinta alam dan kasih sayang sama manusia Gak gitu HP-nya bosen dan capek Iya kayaknya capek dibuat kerja Ngulau nih HP Ini dari tahun 2020 guys Eh, 2020 berapa ya? Iya, iya, iya, iya Bentar aku beli HP ini tahun berapa ya? Iya, 2020 loh guys. Ini tuh udah kayak hampir 3 tahun 2 setengah. HP aja bisa konsen ya, apalagi laki-laki ya, Kak. Ya Allah, jahat banget. Makanya ya sampai sekarang Lala jomblo tuh gara-gara itu, bud. Baru aja 2 tahunan. Udah lama tau. Wanita juga sama. Afkar, eh ajarkan. Kayaknya gara-gara itu, ya, Kak.